Pemirsa Youtube Salam sahabat, salam kreatif Salam mata suguh Masukkan okar kuning Masukkan semen putih Diaduk Masukkan air sedikit Diaduk dengan rata Dempul sudah siap dipakai Proses pendempulan Hasil pendempulan Proses pengamplasan Meraci cat dasar Tuangkan pelitur sedikit Masukkan oker kuning secukupnya Masukkan pertalet secukupnya. Lalu diaduk sampai rata. Jadinya seperti ini. Cat dasar siap digunakan. Proses pengecatan dasar. semua bahan dicat cat dasar selesai selanjutnya meracik pelitur tuangkan pelitur secukupnya Masukkan pertalite sedikit, aduk-aduk hingga rata. Proses pengecatan pelitur ke satu, semua bahan dicat pelitur dengan rata. hasil pelitur lapis ke satu di amplas mengambang jangan terlalu ditekan proses pengecatan pelitur lapis kedua semua bahan di pelitur ini adalah pelitur terakhir inilah hasilnya sahabat Semoga video ini bermanfaat. Goodbye.